Saudara kita lihat bersama, ini tugas kita yang malam ini, hari ketiga, tempatnya ada di Jumlah Rakuang. Ini adalah mereka, dan tugas kita adalah menjemput mereka yang kesasar. Dia tidak tahu jamaah kita itu banyak sekali yang yang kesasar. Dia tidak tahu kemana pulangnya, karena di sini ada beberapa pintu keluar. Ada pintu keluar menuju Mekah, ada pintu keluar menuju Madinah, dan ada pintu keluar menuju Kalimantan. Mereka diharapkan untuk bisa kembali melalui pintu yang sudah ditentukan yang Daerah pemukiman mereka yaitu di daerah Mangasip, Mangasip. Hari ini telah ditemukan banyak sekali orang kesasar, terutama yang usia lanjut, baik lagi-lagi memerlukan. Dan pagi tadi juga kita temukan sejak tiga hari dia tidak bisa kembali. Demikian kasus melaporkan dari arena lebar jumroh di naya